iman itu kaya biji, biji ku senajan tok. Pasti nyen iman sing apik biji sing ditandur secara tertib. misalnya kedele ditandur ning gulutan sing apik, ditandur ning tempat sing apik, tertata, terukur lha iman sing terjaga. Tapi piye biji ku nak apik, mbok katut banjir. Yo terlunta-lunta um, sini katut. Tapi piye-piye kualitas sini ku apik, yo tetep engkok tembang sane, suwe-suwe yo thukul. Nah, ya, iman Una Apek, Sengaja untuk Temangsa Neng Ropo sesuai ya, Dukul. Menganut yang penting kualitas iman itu benar. Sengaja untuk Temangsa Neng Dindi, tapi tidak biji Wape. Insya misalnya Nog Biji, Nog Kedelai Wape. Pertama Temangsa Neng Wapu, Raiso Dukul. Tapi ini tetap menjaga kualitas bijinya sesuai kena udan yang sering-sering gisor nempel tanah. Sisi Sido Kuk, Menganut yang penting kualitas bisitor, terjaga sampai iman itu rusak. Besar kelakuan murah bendera. Tahu sata larang Yusra bener, tapi sementengu. Kadang-kadang kalau di lori begi gus jinan ngaji kok ngaji rojan tak mau mari uang dova sek sesering ngaji aku bos do fase. Nah aku rasa pelatih fase aku rasa malah jalan ala kiai itu kia amatir om. Kadang-kadang ya no kiai si model kau aku no kiai rojan kalau di tegur mau awang mari maksiat Ayah masyiat emang ngaji aku bos bakat loh tak. Masyiat tuh rasa apa? Pelatih. Justru aku itu gak mau pencerahan, saya masih ada tataan. ya? awas naruh dong. <tuh> eh, nah, enaknya nyala no, Kiai. Oh, maksiat, maka sih seorang Kiai. Nura Allah, usah pinter. Entar dia. Nah, dong Contoh, ya. Lagi bijiku Joko, baru kayak di Joko. Ibu temangsang neng banjir, ning, ning corong yang ini neng sangkrah, neng dinding. Tetap akhirnya, mulai lah iman yang ngono sengaja toka aku amra bener, tapi jogok kualitas. Iman, dan katakan yang hitam, riben Korea, dengan Amerika, kadang jus, kerja nih wong kafir, panjang wong kafir, tapi nanti kon Kristen gak gelap, gak gelap. Mm. Tapi dia mabuk yo jokin lema bobo gelap, tapi nakon kafir gak ibu ibarat tetap jogok kualitas, biji. Ya, ibu buat temangsa nih yang diwae, tetap. Benti cukup pangeran. Joko Joko kualitas ini iman.